Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tombol di PS4 ya. Dan untuk tutorial yang sebelumnya itu cuma mengganti... Yang untuk confirm button atau mungkin enter buttonnya itu dengan X ya Dan di gamenya ini tidak berpengaruh gitu Misalnya uncharted ini saya untuk confirmnya itu bulat gitu ya Saya udah ganti ke X di sistemnya gitu Itu masih tetap gak bisa gitu Dan masih tetap bulat ya untuk confirm buttonnya gitu Dan mungkin kalau kalian gak terbiasa Kalian bisa mengganti uh, tombolnya Dan ini bukan cuman antara bulat sama X doang Atau circle sama cross Ini bisa semua tombol gitu ya Dan sebenarnya untuk cara menggantinya gampang banget Kalian cukup ke settings dan kalian cukup cari yang namanya accessibility atau mungkin yang ada lambang orang senam atau apapun itulah ya yang ketiga dari atas jangan yang sistem kalau yang sistem itu cuma uh, confirm buttonnya doang yang jadi X ya dan saya juga jujur baru tahu gitu ya, ada fitur kayak gini dan ya udah di sini kita akan klik aja yang accessibility dan sini kita akan klik yang button assignments nah di sini kalian uh, kalau kalian pertama kali buka ini ini biasanya belum dicek ya atau mungkin belum di belum dicek ya belum dicek nah kalau kalian melihat seperti ini, tinggal kalian cek aja pencet bulat atau mungkin confirm button kalian, misalnya X. Mungkin karena di sini confirm button saya adalah bulat, jadi saya pencet bulat gitu ya. Nah, setelah itu kalian cukup klik yang customize button assignments. Di sini kalian bisa mengganti tombol yang kalian mau gitu ya, atau mungkin tombol yang uh, yang enak gitu ya, untuk dipakai di game kalian. Cuman ini sayangnya ini nggak bisa per game, ini semua gitu ya, semua sistemnya gitu. Dan ya seharusnya sih seharusnya ya lebih enak kalau misalnya untuk game tertentu gitu ya, misalnya untuk game tertentu. Misalnya segitiganya diganti sama R1 gitu ya misalnya kayak gitu Tapi karena gak bisa ya udahlah gitu ya gak jadi, gak jadi masalah dan gak apa-apa juga Dan ya ribetnya kalian harus ganti setiap kalau kalian mungkin ganti game gitu ya Nah, di sini untuk uh, tombolnya kalian bisa pilih yang mana aja misalnya di pad atas kalian misalnya mau ganti ke di pad bawah gitu ya biar lebih enak aja atau bulat ke X atau X ke kotak gitu kalian cukup tinggal pilih aja pakai confirm button kalian atau X atau bulat ya terserah kalian. semua kontak sekah sih ya, tergantung dari PS kalian juga gitu. Nah, di sini kita akan ganti dari bulat ke X gitu ya. Jadi uh, X-nya ke bulatnya itu jadi otomatis gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang confirm gitu kan? Nah, nanti akan muncul gambar yang mapnya yang udah diganti gitu mungkin tombolnya udah ditukar lah ya nah contohnya kayak gitu dan ya ini kurangnya adalah misalnya di sini kalian bisa melihat kan yang di pojok kiri bawah nih antara back sama enter gitu ya sebenarnya enternya udah kita ganti ke x gitu kan dan x-nya kita udah ganti ke bulat jadi gambarnya nggak berubah kalau di Nintendo Switch kalau nggak salah berubah deh gambarnya jadi kalau misalnya kalian uh, mapping antara a sama b gitu ya uh, tombol a sama b itu yang B jadi A, yang A jadi B gambarnya gitu, cuman ini gak gambarnya, cuman fungsinya iya gitu ya, ini fungsinya uh, berubah gitu. Di sini kita akan uh, back aja gitu, pencet bulat gitu, sini saya pencet bulat juga. Dan sini kita akan coba tes ke game ya. Nah di sini kita akan uh, buka game salah satu aja, random sih bebas terserah kalian. Di sini saya mencoba game uncharted gitu ya. Dan ih eh, itu sih sayangnya nggak ada profile gitu ya, nggak ada profile dan gambarnya nggak berubah gitu sayangnya itu sih kalau dua itu aja bisa mungkin nanti di PS 5 gitu semoga aja ada fiturnya dan jujur ke menurut saya ini penting sih kayak tombol yang bisa diganti sesuka hati atau mungkin bebas kayak gini sama aja kan kayak PC gitu kalau tombolnya kurang enak kalian bisa mapping sebebasnya gitu uh, di sini kita akan know uh, aja kita akan press ini button dan di sini kita akan pencet yang story ya di sini kita akan pencet X X itu untuk uh, select ya kalau di bawahnya tuh exit itu quit gitu. Sini kita akan story dan kepilih gitu ya untuk ininya. Nah sini kita akan lihat saja yang epilog misalnya. Dan uh, udah gitu ya. Di sini kita sudah bisa bermain gitu ya dengan tombol yang kita pakai gitu ya. Atau mungkin bukan tombol yang kita pakai, ya. tombol yang kita mau gitu. Dan uh, setelah itu kan bisa main. Dan ini bisa dipakai di semua game. Tapi itu dia. Ini nggak profile gitu, nggak per game. Jadi kalian harus uh, ganti setiap kalian mau main uh, game gitu jadi ya udahlah di sini kita akan exit saja takutnya jadi spoiler kayak gitu ya sini kita akan close application kita akan oke okay aja gitu nah uh, jujur ini menurut saya fitur ini sangat berguna kalau kalian misalnya ada tombol-tombol yang uh, biasanya kalian nggak biasa gitu ya misalnya kayak di Bloodborne misalnya di Bloodborne ini banyak yang bilang untuk um, mukul itu kebanyakan segitiga ya dibanding r1 gitu kalau R1 ini biasanya untuk healing item ya, kalau nggak salah ya. Jadi, kalian bisa tukerin antara segitiga sama R1 gitu di setting yang tadi ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya. Dan thanks for watching. Bye-bye.